Thank you. Widih, seduh. Hmm, emang susah kalau laris Kris bujuk luri. Baru nembau udah dapat orderan lagi aja. Emang juga, Mat. Ini di tadi kita nengkrek kagrengnya. Ke oh so. iya, suwe kan. Widih, wadon. Angel lagi namanya. Sedang eh, berat itu. ya Mat, Kris gua berangkat dulu ya kasihan Wadon, udah mingguin ah lu Ri, giliran orderan Wadon aja lu buru-buru, gila -buru. nake aja lu, tinggal berak tuh ah bisa badan lu jadi gua berangkat dulu ya, please ya beneran, cari dapat orderan hey. dapat orderan orang oh, aja Ajir aja <SILENGALAN> Aduh Mana ya? Hah, dah. Halo malam, Mbak? Ini saya udah di posisi jemput nih, Mbak. Oh, di depan rumah putin gede ini Mbak. Yaudah Pak, saya tunggu ya. Emang agak salah, gua dapat orang tengah malam nih. Rumah gedung, nama Angel. Aduh, kalau rezeki emang mana. <tuh> Đang ăn Iya, Mas. Aku Angel, gak salah kok. Tapi, Mas, kalau matahari sudah terbit, aku jadi Agung Saputra. Ayo, Mas, buru-buru ah, aku mau mangkal. Tapi, apa? gue malam begini dapat orderan? <tuh> Helmnya Mas. Mm -hmm. Udah mau usah pakai helm. aduh jatuh, jatuh. jatuh. Ya. mbak ini enggak salah ini turun dari sini mbak nggak dong mas kan aku mangkanya di sini mas Langganan aku setan semua. hihihihihi, ah selamatnya. selamatnya. gua Gimana, hari Tadi orderan ya? apok hmm. banget orderan hari ini gua. Oh, iya, amat. bener sih itu, wadon Cuma setengah kayak setengah orang begitu. Sampai titik Lokasi udah bener nih. Buset, pas minta berhenti ini ya di kuburan. Loh, gua sampai deg-degan di sono. Mana gua belum kasih duit langsung ngacir gua saking ngerihnya. Aduh, saran banget malam an. Ah, Ay, ayam bener lu, Rik. Beneran, Mat. Apa yang juga bohong, padahal lu udah beruntung, re <tuh> Tapi apa? <apes>. Eh, bisa <tuh>